untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Kita tentunya kembali diingatkan, sudah dipastikan, sudah fix resmi idola kesayangan kita akan tampil di acara Karnaval SCTV 32 yang nanya jam berapa idola kesayangan kita tampil dan hadir Kita mendapatkan infonya bahwa hari ini hari Minggu Leslar akan live di SCTV itu mulai pukul 14.00 Sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam 2 siang dimulai untuk acara karnaval SCTV 32 Jadi jangan sampai lupa persahabat ya Jangan tanya-tanya lagi untuk jamnya Silahkan kalian catat mulai pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Dukung support dan selalu mendoakan yang terbaik ya untuk Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat disimak juga, cidukan semalam yang membuat kita semakin bahagia benar saja bersahabat ya Bunda Lesti ternyata duduknya di pangkuan suami tercinta Papa Rizky Bilar. Aduh Masya Allah banget ya. Ini kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat doteing underscore leslar salfok dengan kalimat caption yang dituliskan. I, harus ya, pangku-pangkuan gitu. Mana muka lakinya Seneng, plus mupeng. Lihat makanan, ada masya Allah. Banget ya, pangku-pangkuan tuh di depan orang banyak. Ya, idola kesayangan kita emang luar biasa. Selalu bisa bikin baper, selalu bisa kita tentunya dibuat bahagia. Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian, persahabat ya, kita lihat di sini ada. Postingan foto baby L yang disandingkan dengan foto Big Boss Baby. Wow, ini sih luar biasa. Memang versi banget ya, baby L gaya-gayanya seperti Big Boss Baby. Wow, ini luar biasa. Momen ini diunggah oleh aku, Rossi, yang sekitar 24 ya, kalimat caption pun dituliskan. Lihat embul dengan suit begini. Ingat, Big Boss Baby Cute, katanya teh masya Allah banget ya. Gaya memang luar biasa. Idola kesayangan kita selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan idola kesayangan kita, BBL, juga selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun jora 089990 mengatakan Big Bones Baby LA Kok Gundul makin cakep sih nak katanya tuh Digundul makin luar biasa Mempesona dan sangat ganteng banget nih BBL Masya Allah Kemudian juga persahabat disimak juga ya Di akun Instagram yang sama Coba perhatikan video Bunda Lesti Saat tertidur di mobil yang divideoin oleh suami tercinta Perhatikan persahabat ya yang Bang tandai Ternyata BBL pun tertidur di pangkuan papapnya tuh Masya Allah ini sih kebahagiaan yang luar biasa banget ya Ibu sama anak diombong bapaknya sama-sama ketiduran katanya Luar biasa Tidur aja cakep banget tuh idola kesayangan kita Selalu debel, selalu menjadi kebanggaan Kemudian persahabat disimak juga diunggah lesar saja Ini juga kabar yang sangat membanggakan perhatikan persahabat yang diposting Wih, baru tahu Ternyata ada sungai dan jembatan Lesti di Malang Sepertinya seru kalau Leslar datang ke sana Setelah dibaca-baca Penamaan sungai Lesti itu ada sejak zaman dulu Bahkan sebelum Lesti lahir Soalnya ada bahasa Belandanya Tuh, Coba kita simak slide berikutnya Jembatan Lesti Dampit Sewaktu melakukan monitoring Smart Hawk di Majang Tengah Dampit saya selalu melewati jalan raya Turen Dampit beberapa kali melintas jalan ini ternyata suatu ketika saya melihat sisa-sisa pondasi -sisa jembatan lawas untuk lewat spur di atas Sungai Lesti anak sungai Brantas Sungai Lesti berhulu di lereng Gunung Semeru dan bermuara di Sungai Berantas dekat Sengguruh Kepanjen jembatan spur itu dikenal dengan jembatan Lesti Masya Allah Jembatan ini terletak di perbatasan Antara kecamatan Turen dan kecamatan Dampit Di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sebelah barat sungai Masuk wilayah administratif desa talok Kecamatan Turen dan yang sebelah timur masuk dalam wilayah administrasi desa Rembun Wow ini suatu kebanggaan banget ya batu sungai Lesti Malang berkah bagi sosok kuat bahan ya teknik katanya tuh ini sih luar biasa ternyata ada nama jembatan Lesti di Malang ini suatu kebanggaan bersabat ya. dan kita lihat juga masih di laman akun Instagram yang sama kali ini mengabarkan soal fanbase Leslar yang the best banget nih Bukan hanya idola yang sangat membanggakan Fanbase Leslar pun sangat luar biasa membanggakan Perhatikan di kalimat yang diposting oleh Leslar Sajak ini Fanbase Leslar benar-benar jadi sorotan Kalau artis yang menjadi objek untuk diteliti sebagai bahan jurnal Mungkin tidak jarang Ya, tapi ini fanbase-nya loh Jadi fokus untuk diteliti dan yang terpenting dalam hal positif ya katanya tuh. Kita lihat persahabatan ya menjadi sorotan banget nih di jurnal Bastrindo. Bentuk dan makna ragam bahasa prokem penggemar Leslar atau Lestibilar di media sosial. Wow, fans yang luar biasa itu adalah Leslar lovers. Disimak sebelumnya kalimat caption yang dituliskan. Hei Hello leselover, mana nih suaranya? Yuk yuk cung, siapa nih yang nyetain kata-kata itu? Selamat-selamat kalian luar biasa Kita lihat persahabat ya Abstrak Disini sebuah kalimat Penelitian ini merupakan penelitian tentang ragam bahasa prokem dari penggemar Leslar atau Bilar Dalam media sosial Prokem penggemar Leslar dikaji menggunakan ilmu sosiolinguistik Prokem merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan konteks penggunaan bahasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan peneliti penelitian ini untuk menemukan beberapa hal, yaitu yang pertama, bentuk program Leslar, dan yang kedua, makna program Leslar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data, Analisis data dan penyajian analisis data Pe Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat yang berhubungan dengan penggemar Leslar di media sosial Instagram Analisis data menggunakan analisis program yaitu menganalisis kosakata khusus Yang dipakai dalam komunitas tertentu Wow Kita lihat persahabat ya di kalimat selanjutnya Metode penyajian hasil analisis data adalah metode informal, yaitu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kita lihat persahabat ya, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa program leslar, yaitu kalimat atau kata anjay, kiut, dede, vitamin, osas, uwu, meninggoiter, leslar, leslar, markona, Pansos, Baper, Bucin, Settingan, dan Virus Leslar Itulah persahabat ya Kata-kata program Leslar Lovers Masya Allah langsung diteliti tuh persahabat ya Fanbase yang sangat luar biasa Leslar Lovers semakin menunjukkan bahwa Leslar Lovers semakin kompak dan solid Dan mudah-mudahan menjadi fans yang baik dan selalu pot dan selalu optimis, dan selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Amin. Kita bangga, kita bahagia dengan tentunya seluruh fans-fans yang mensupport idola kesayangan kita. Dan kita juga bangga banget menjadi bagian dari Les Lomovers, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan selalu dari Leslar, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan cedokan vitamin terbaru hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lipat TV yang akan mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.